Halo semuanya, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Uh, saya berharap kalian suka dan terhibur. Di video kali ini saya ingin membagikan gameplay kaca. Dan mohon maaf jika suara dari kita kurang jelas. Next konten bakalan saya perbaiki. Dan yang belum subscribe di channel ini, yuk bantu bangun channel ini. Tanpa support dan dukungan dari teman-teman semuanya, channel ini nggak ada artinya. Jangan lupa. Like, Comment, Subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian semua Enjoy! Welcome to Mobile Legends 5 seconds till the enemy reaches the battlefield Smash them! Hi. Akumame, nigasareto. Oh, Saket, come on! Robo, sajala. Gitu. Oke okay. enemy has been slain <tuk> Help me. Help me. Nigger. Let me catch the turtle. An enemy has Enemy missing. tot attack enemy missing <laughs> Terima kasih telah oh udah nggak Ya isu. request backup jinsui no wa Hey hey Good, game. Good, game. Good. Good. Ah. Our territory is under attack. 暇 Kamu ya. <insert happiness Sei>... you Your team その力を見せ<音声><音声><音声><音声> udah oh, pun emas Master. pasti Malah nah, victory jalan my dad to minas. Ini juga, juga tahu lho, orang lah, jar locker MVP itu. tuh. Oh nanti iya, gitu. next ya, Gue mau sekarang lupakan pukus dulu deh ya, gue sekarang mandi Bakal suka akut apa lagi nih ya? Gue suka akut reporter Oke well. reporter, boleh sih? Gue pasang ngejur anak ngejur, ngejur, ngejur Oke siap, dadah semuanya Terima ya, kasih Jangan lupa subscribe now. ya guys ya, gue masih merintis BDW